apa ya apa ya ada dia tumben ngikut berapa tahun sekali harus ngikut si lemes si paling banyak pesan makan si paling bocah lihat ini iklan mau lihat itu iklan mau pengen esteler terus kata dia oh, oh. mau ayam maunya isinya dua Kemarin nasi biryani, katanya cukup gak ayam lima? Eh, si paling pengen semua dimau, <tuh> ke bocah. Jangan lupa saksikan pas buka sore ini, 7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 Kata dia ngikut kerja seharian kok jadi kok kayak lama ya? Biasa aja kalau di, di rumah beda, tidur. Kayaknya beda waktu. Apaan <laughs> sih lu leh? Selamat terbuka semua. Tuh, kita minumnya ya, teh panas dulu. Terus ada kurma Nabi. Baru nanti kita makan yang lain kalau terbuka. Aa, <laughs> Sarah. Ya.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 Terus kata dia, oh, oh, mau ayam maunya isinya dua. Kemarin nasi briyani katanya cukup nggak ayam lima. Eh, uh, si paling pengen semua dimau. Kaya bocah jangan lupa saksikan pas buka sore ini Trans7.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 kata dia ngikut kerja seharian, kok jadi itu kayak lama ya. biasa aja kalau di, di rumah beda, tidur. kayaknya beda waktu. apaan sih lu leh? selamat berbuka semua. tuh kita minumnya teh panas dulu, terus ada kurma nabi, baru nanti kita makan yang lain. selamat berbuka. Aa, ah -ah. Sarah.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 pengen steller terus kata dia oh, oh, mau ayam maunya isinya dua kemarin nasi biryani katanya cukup gak ayam lima eh uh, si paling pengen semua di kebocah jangan lupa saksikan pas buka sore ini trans cuy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 Kata dia ngikut kerja seharian, kok jadi itu kayak lama ya? Biasa aja kalau di, di rumah beda, tidur. Beda waktu. Apaan sih lu leh? Selamat terbuka semua. Tuh so, kita minumnya ya, teh panas dulu. Terus ada kurma nabi. Baru nanti kita makan yang lain. Selamat terbuka. Aa Sarah. Ya. Tepat membuka